Permen karet bekas dikunyah Sir Alex Ferguson pada pertandingan terakhirnya bersama MU pada tahun 2013 lalu terjual seharga 390.000 pound sterling atau 7,3 miliar rupiah dengan cara dilelang.